Ferel Bramasta, aku akan selalu ada untuk Mama dan membantu dalam proses pemulihan. Ferel Bramasta, mantan pacar Natasha Wilona, merasa hancur saat mengetahui bahwa ibunya, Vena Melinda, menjadi korban dugaan tindak kekerasan oleh suaminya sendiri, Ferry Irawan. Ia merasa kecewa dan bingung karena janji yang diberikan oleh Ferry sebelum mereka menikah adalah untuk menjaga dan tidak menyakiti Vena. Saat peristiwa terjadi, Ferry menghubungi Ferel dan Ferel memutuskan untuk tidak mendengarkan penjelasan dari Ferry dan menutup telepon. Ferry saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Vena Melinda dan kasus hukumnya masih terus diproses di Polda Jawa Timur kota Surabaya Ferel juga mengungkapkan bahwa dia saat ini fokus untuk menjaga ibunya dan mendukungnya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya dia menambahkan bahwa dia tidak akan memusingkan hal-hal lain saat ini dan akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada ibunya dia juga menyarankan agar masyarakat lebih peduli dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sementara itu, kasus ini terus diproses oleh pihak kepolisian dan Ferry dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Penyelidikan masih berlangsung dan kita harus menunggu hasil dari proses hukum yang berlangsung untuk mendapatkan jawaban yang pasti mengenai kasus ini.